Yuk cik-cik-cik balik lagi bersama otong spinner hari ini kita akan review game Get of Olympus ya seluruh kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini hari ini kita mau modal 120 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini yuk langsung gas kena aja kita main di bet 2400 double chain aktif kita langsung gas kendi 30 quick.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 gue biar kalian selalu tahu polah slot hari ini khususnya polah slot gacor O oh, hari ini ya lur. Back to the game ya lur kita dapat free spin di 2400. ya semoga Raih. isi yuk kasih paham yuk yuk. Atas kuning petirnya enak nih. Nah, tuh petirnya dulu dong, petirnya dulu dong. Konekin, konekin. Betul lah. Konekin dulu hijau mantap yuk, merah boleh ikut, biru boleh, hijau boleh. Aduh, tidak. mau Dorong us ayo kasih kasih kasih gila cincin-cincin ungu biru hijau Aduh tidak tidak mana merah dulu ternyata yuk biru boleh biru boleh Aduh lumayan tambal udah 10 ya sepuluh ya masih sisa 10 kali lagi ini tenang-tenang-tenang saja aduh merah nih boleh kali merah percaya sekalian agar kurang satu merah, kan? merah masih jadi kuning boleh aku cincin dulu ternyata kuning atas mahkota kasih putih mantap ya jing mahkota kurang satu ternyata bos lumayan layak 1202.000 dong lagi hmm. aduh yuk, biru pecah biru pecah mantap ya ungu aduh enggak jadi masih 8 kali lagi tenang-tenang-tenang ya kuning dulu boleh kuning dulu kalau silang ungu-ungu cincin boleh tuh nggak mau pecah lagi cuh-u-u-u cincin dulu harus jauh-uuh oh. oh. oh. Aduh ya ini nih ini, nih tuh ungu dulu boleh ungu dulu mantap ya atas cincin kasih petir atas gindang boleh ke kalian uh kali 25 cuh 14.000 kali 42nya auto 600.000 cuh cuh cuh cuh Auto cuan cuan cuan mantap mantap kali cuan cuan mantap. Ya langsung gaskan lagi. Masih sisa tiga lagi yuk. Atas kuning kasih petirnya enak Lumayan masih pecah lagi tuh Petirnya lagi mantap kali dua doang lo ya. 6000 kali 48 mantap tiga ratus tiga puluh nyampe sejuta enggak ya nyampe sejuta nggak ya kita naik dulu sempo, sem, sempo, Udah, nyampe 1, 0, 1. Tamil lagi dong tambil lagi dong ush tambil lagi dong hmm. nah, ternyata ternyata ah dulu ya satu ini baru tuh keterisi daging tuh kalau kalian main di rtp8.000 tuh enaknya kayak gini kalian bisa mendapatkan skiter skiter isi daging dengan mudah yang penting sebelum bermain ingat selalu cek rtp game sebelum bermain dan cuma di rtp8.000 kalian bisa tahu rtp game yang lagi agak togang nggak selalu ya hutan yuk jangan ragu jangan pimpannya langsung gas aja ke rtp8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen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 berbagi pola slot sore hari ini khususnya pola slot gacur Olympus hari ini ya Bosku duduk-duduk oh, kita kelas pin ini bisa kali langsung gaskin WD kan karena udah kesempatan media sudah terbuka luas harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya ya soalnya. dan jangan lupa Jol, jika ingin bermain Olympus ingat ke empat puluh lima ribu pastinya situs lo terkacur tersolid sandal jagat dunia herat ya bosku ini situs gacor abis bos kalau nggak percaya cobain dulu coba depo-depo mati bis aja dia empat puluh lima ribu pastinya ya seluruh untuk link gacornya saya sematkan deh di... free coin anjir enggak ada free lagi kan free spin lagi kan ayamus Kasih kasih lah. kasih, kasih, lah, tambahan, tambahan lagi biar kita bisa. JP, JP manis, JP, JP manis, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana. mana, mana JP, JP nya. Kasih, kasih, kasih, kasih lah, aduh tuh tiga kali lagi nih kalau nggak ada abet kita langsung guys WD kan saja katakan sebentar sudah sudah sudah terbuka luas bos 1,1 lumayan sih seluruh buat hari ini ya seluruh ya aduh kapan lagi kalian bermain modal kecil dengan return santi jpjp mantap ya cuma lapa dia triple peribu pastinya ya seluruh untuk link yang saya sempatkan di pin komen saya utang spin pamit nur diri by best lures. salam jackpot